Minyak Herbal Sultana merupakan salah satu produk dari PT Denatur Indonesia Group yang berhasiat untuk membantu meredakan pegal linu dan menghangatkan badan. Komposisi produk Minyak Herbal Sultana terbuat dari 10 bahan utama yakni Sambiloto sebesar 1 gram, wali sebesar 1 gram, kunyit sebesar 1 gram lengkuas sebesar 1 gram minyak kelapa sebesar 0,20 ml zaitun sebesar 0,05 ml minyak cengkeh sebesar 0,10 ml sereh sebesar 0,10 ml minyak kayu putih sebesar 0,20 ml dan ganda pura sebesar 0,35 ml. Bahan-bahan tersebut memiliki banyak khasiat, seperti halnya sambiloto. Dikutip dari liputan6.com, sambiloto memiliki kandungan zat bernama andrographolida, alkane, dan keton. Kandungan daun sambiloto bersifat antipiretik, antiinflamasi, analgesik, antibakteri Anti racun dan sebagai obat panas dalam kemudian bahan yang kedua adalah beratawali dikutip dari alodokter.com beratawali mengandung beragam senyawa seperti alkaloid flavonoid, flavon glikosida triperpen diterpen diterpen glikosida piroditerpen lakton sterol lignan dan nukleosida Bratawali dipercayai memiliki banyak manfaat seperti membantu pengobatan hipertensi, mengontrol diabetes, mengobati penyakit kulit, dan melawan alergi. Kemudian bahan yang ketiga adalah kunyit. Dikutip dari detikhealth.com, kunyit mengandung senyawa kurkuminoid dan minyak atsiri yang mempunyai peranan sebagai antioksidan, anti tumor, dan anti kanker. Kemudian bahan yang keempat adalah lengkuas. Dikutip dari liputan6.com, satu porsi atau 64 gram lengkuas mengandung 2 gram syarat makanan dan 45 kalori. Kandungan lengkuas ini juga meliputi sumber sodium, flavonoid, vitamin A dan C, zat besi, dan beberapa fitokemikal seperti beta-sitosterol, quercetin,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 Dikutip dari alodokter.com, minyak kelapa murni mengandung senyawa fenolik, asam laurat, kaprilat, dan kaprat. Manfaat minyak kelapa bagi kesehatan antara lain untuk diet, antioksidan yang baik untuk jantung karena mengandung polifenol, untuk mengurangi lemak jahat, dan untuk diabetes. Selain untuk kesehatan, Minyak kelapa juga bermanfaat bagi kecantikan, antara lain untuk mengobati jerawat dan sebagai pelembab kulit. Kemudian, bahan yang keenam adalah zaitun. Dikutip dari merdeka.com, kandungan zat gizi apa yang terdapat dalam minyak zaitun yaitu vitamin E, K, lemak, omega-9, omega-6, omega-3, dan lemak jenuh, fenolik, dan zat besi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 anti jamur, antiseptik, serta 60-90% eugenol. Kandungan lain yang terdapat di dalamnya adalah zat mangan, asam lemak omega-3, magnesium, serat, zat besi, potasium, dan juga kalsium. Vitamin yang diperlukan oleh tubuh juga ada di dalamnya, terutama vitamin C dan vitamin K. Minyak cengkeh bermanfaat untuk memperbaiki kondisi pernapasan, sakit gigi, mengurangi nyeri otot dan sendi, serta merawat kondisi kulit. Kemudian bahan yang kedelapan adalah sereh. Dikutip dari alodokter.com, manfaat sereh untuk kesehatan erat dikaitkan dengan kandungan nutrisi di dalamnya. Selain membuat cita rasa makanan dan minuman menjadi lebih lezat, Sereh juga mengandung berbagai macam nutrisi yang dibutuhkan tubuh, seperti vitamin B, magnesium, kalium, dan zat besi. Manfaat sereh untuk kesehatan antara lain mengatasi gigi berlubang, melawan radikal bebas, mengontrol radikal bebas, mengontrol tekanan darah, meringankan gejala sindrom pramenstruasi, mengatur fungsi otot, mengatasi kecemasan, dan menurunkan berat badan kemudian bahan yang kesembilan adalah minyak kayu putih dikutip dari buku cabe puyang minyak kayu putih mengandung zat-zat seperti sineol dan terpineol sineol dan terpineol bermanfaat untuk meringankan kepala pusing kejang gigi nyeri encok kurang nafsu makan borok asma kolera perut nyeri batuk masuk angin dan lain-lain dan bahan yang terakhir adalah gandapura. Dikutip dari satuharapan.com, gandapura memiliki kandungan kimia penting. Daun, akar, dan batangnya mengandung saponin dan flavonoida. Daunnya mengandung minyak atsiri, tanin, metil metilsalisliat, glikosida, dan zat sama Akar dan batangnya mengandung polifenol. Minyak bosok Gandapura menjadi obat penting untuk menghilangkan nyeri sendi, kejang otot, terkilir, rematik, peradangan, dan penyembuhan luka. Dan berikut adalah manfaat yang akan anda dapatkan ketika mengkonsumsi produk herbal. Yang pertama, produk herbal minim efek samping. Obat herbal adalah produk yang ditemukan di alam yang biasanya berasal dari tanaman, bukan dari hasil zat kimia. Tentu saja secara logika, kita sudah bisa menyimpulkan kalau obat herbal alami minim efek samping. Dikutip dari Wikipedia, obat herbal adalah obat yang bersifat organik atau alami, sama seperti tubuh kita. Obat herbal murni diambil dari sari pati tumbuhan yang mempunyai manfaat untuk pengobatan tanpa ada campuran bahan kimia buatan atau sintetis.